empat empat anak stylenya mulai semua. <laughs> Pakai baju koko semua. Waduh, santri-santri. Ini santriwan ini ya, bukan santriwati. <laughs> salam buat siapa gitu di konten ini? salam tadi, Ayah Ibu. Oh, buat Ayah Ibu. Kamu buat siapa? Buat, buat kamu. <laughs> guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Lorenzenar Barber kali ini Lorenzenar Barber membuat style terbaru guys style west namanya ya yang sekarang lagi trending sebelumnya foodblock masih masih trending juga sih tapi sekarang boleh lebih trending lagi sama uh, hari foodblock ya Sebelum tu itu, itu undercut Dari undercut ke blok sekarang ke mulai Hampir sekitar Sekarang sudah 70% ya dan datang ke beberapa orang itu minta dipotong time mulai Kayak gini misalnya. jadi ini, ini sudah potong uh, Sudah Loren potong dikit ya Biasa kayak gini Ini bukan moha Ini sama moha tapi bukan Ini mulet. Mungkin dilihat untuk lebih detailnya dikit ya ini sudah loran ambil dikit. panjang untuk bagian belakang ikuti terus sampai selesai untuk konten lain kali ini kalau bersungkat saya mulai banyak mas ya teman-temannya yang potong kayak gini banyak ya perasaan setiap kali teman-temannya ini datang ke barbernya Loren mintanya mulut semua Masih ada berapa orang itu ada berapa orang kira-kira teman kamu ya, empat orang sudah di sini empat orang sudah di sini minta potong kayak mulut terus ya ada ya ini kira selesai untuk bagian kanan dan Loren nanti kita ke bagian kiri berhubung tadi Loren ambil bagian kirinya terlihat gelap <laughs> ini cukup Loren mengambil untuk bagian kanannya ini style muletnya uh, sudah selesai ini tinggal pembentukan untuk bagian atas sih, tapi kalau menurut Loren ini sudah keren sudah bagus kayak gini tapi enggak tahu nanti stylistnya minta dikasih pendek apa cukup segini ya di bagian belakangnya guys ya oh nggak enggak ambil bagian kirinya karena percuma tidak terlihat coba mundur dilihat dari jauh kayak nah, gimana wih keren guys ini juga sama guys ini temanan sama yang pertama tadi Stylenya sama yang diminta style mulet ya karena ini style terbaru style yang lagi trending juga banyak banget yang meminta selain apa tadi duplok. kamu punya Instagram aja apa namanya Instagramnya? Brick Rick Brick Hashtag Brick Hashtag break. gitu ya itu biasa mengupload tentang apa lah? apa tentang dan pribadi yang oh gitu ya, tentang foto-foto perjalanan pribadi gitu ya gitu-gitu ya ya mudah-mudahan nanti ada yang buka dan follow juga kamu asli nyaman iya asli hasil challenge kita makan masalah bagi Oh, fusion fusion challenge. Oh, pilih besar ya. Iya, iya, iya, iya. Senang ya dengan style yang satu ini. Apa ikut-ikutan aja? Biasanya ya, teman saya YouTuber teman saya potong rambut kayak gitu ya. Senang aja ya, ikut aja. Biar terlihat kompak gitu ya. Oke okay, okay. ini, ini nanti videonya saya jadikan dengan yang nomor satu tadi yang awal tadi karena kan style sama gitu ini, ini kawan-kawannya semua empat orang ya style mulai semua ini karya Loren semua kita lihat satu persatu ganteng-ganteng itu yang gemuk itu kamu yang gemuk namanya siapa Eka, Eka. Ini yang dibawa kamu namanya siapa? Buda, Buda. Ini potong di sini semua ya. Keren guys, stylenya mulai Ini empat empat anak, stylenya bulat semua. <laughs> Pakai baju koko semua. Waduh, santri santri. Ini santriwan ini ya, bukan santri mati. kalau <laughs> lihat dilihat dari depan, oke. Okay. Oke, yeah, deal semua ya udah selesai. Barangkali ada yang titip salam buat siapa gitu di konten ini. Titip salam dari ayah ibu oh, buat ayah ibu kamu, buat siapa? Why? buat kamu. <laughs> Barangkali buat Oke, lorun akhir konten eh. Oke, lorun akhir ini untuk konten kali ini. Terkait tentang style bullet yang terbaru, yang lagi trending, yang lagi viral ya Terima kasih sudah hadir di like, e, di kontennya Warang Jirah Barber Karena ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan jaga baik anda semua, Jika kita mahal uli amat semakan nombor salah. amin Good, good, good, good luck, good luck, dan good luck